Merah, oh tidak, itu salah. Merah, merah, biru, biru, biru, biru. Wow, kita sudah membereskan semua mainannya. Kamu hebat, masih ada beberapa mainan. Tolong bereskan mainan-mainan ini, kuning merah. Hijau merah, kuning, hijau merah Kuning Hijau Merah Kuning Hijau Kita telah membereskannya, luar biasa! Bereskan mainan ini juga Oranya Kuning Merah Hijau Merah Kuning. Oranye. Hijau. Wow, kita sudah membereskan semua mainan. Mengenali warna. Ayo kita warnai gambar dan lihat gambar apakah itu? Merah. Stroberi merah. Kuning. Ayam kuning Biru Blueberry biru Hijau. Daun teratai hijau Ungu Terong ungu Orangnya Jeruk orangnya Ketuk dan temukan separuh bagiannya yang memiliki warna yang sama. Daun teratai hijau. Kepiting merah. lagu orangnya Morning Glory biru Mangga kuning